Ini orang, ini orang. Kita lagi ada di Harajuku. Sebenarnya tujuan kita tuh mau ke shrine ya, tapi itu orang ramai banget serius. Jadi. Bikin agak khawatir, harus hati-hati. Udah nyampe kita di sini, sayang. Ingat, kita nggak boleh jalan di tengah-tengah, ya. Harus jalan di pinggir. Soalnya, di tengah-tengah itu adalah jalanannya Dewa, gitu loh alami gitu ya berasa alami aku merasa jadi tenang gitu tapi huh? tadi tuh orang di di ini stasiun tuh ramwe banget ya, ramai bang. <laughs> kacau ya Pak ini ibu-ibu hamil yang kayak gini nih jadi jadi serem gitu takutnya ini kepentok gitu ya atau kedorong orang gitu <tuh> Kamu berdoanya tadi apaan sayang? Mau harus berdoa harus kasih tahu, nggak boleh rahasia sayang. Kamu kayak mama. Oh, <laughs> ini anak sama ibu nggak ada beda. Bahasa ditanya berdoa apa dikasih tahu coba. Namanya berdoa itu antara kamu sama ini sama yang di atas. nggak boleh kasih tahu ke orang. itu oh, gitu. Jadi gimana dah? Ya udah pura-pura kalian gak tahu ya guys ya. <laughs> rahasia ya. Oh yaudah aku tanya lagi deh kalau gitu, back, back, back, back, kita flashback lagi Yo. Tadi kamu berdoanya apa sayang? Rahasia Rahasia? Iya dong yes. ya, Oke okay. itu berarti kalian pura-pura gak tau ya yang tadi di awal ya Iya Gak acau ya, Kalau kamu? Ya rahasia lah oh, Pengen tahu aja Banyak banget orang asingnya serius, banyak banget ya. Iya ya, tapi mereka hmm. pakai bahasa apa ya? Itu yang aku mau nanya sama kamu. <laughs> Di atas juga enggak tahu kan? <laughs> bisa ya? Berling-linggal okay. gitu ya. Tadi kan ada orang Jerman, ada Perancis gitu ya, pakai bahasa itu berarti bahasa mereka masing-masing. namanya Tuhan itu bisa berbagai bahasa, sayang kamu nggak boleh mikir gitu dong. Begitu. Oh, masuk eh, mentang-mentang apa dewanya orang Jepang gitu harus bisa bahasa Jepang kan gak juga. Tapi Atau pasti anak juga penasaran loh Iya sih benar benar Aku aja penasaran sebenarnya orang tuh apa berdoanya pakai bahasa mereka kan? Iya yeah. iya pasti ngerti lah namanya ini kok Kamu juga apa? Bahasa apa? Gitu. Aku mah bahasa cinta huh? Cintaku terhadap yang Tuhan Maha Esa Dan akhirnya mission accomplished guys Ini kita kayak orang mabuk sayang Iya <laughs> Terus <tuh>, ramai banget ya deh kalian, lihat sendiri lah di belakang tuh banyak sekuritasnya Hah? Banyak juga kan sekuritas Punjaga sekuritas emang kayak orang ini jualan saham apa sekuritas <laughs> Security Security Satpam, satpam Sekuritas kayak Punjaga, orang jualan Punjaga. saham Ini banyak banget orang asing-sing ya nih, nih, nih, nih Tapi aku masih belum lihat ada orang Indonesia sih Yang banyak tuh orang western ya Orang dari ini, dari oh, barat Iya, ya. ya, banyak bulu ya Hah? orang Banyak bulu. bulu Banyak bulu Bulu kan Bulu Kamu hati-hati ngomong saya. Eh. Banyak orang bulu Bule boleh Bule Ah, kirain bulu Kamu jawab banget, orang lontar Bojok banget orang, orang bulu Bulu mana? Bulu Gokil Udah yang penting kita udah berdoa ya Ayo kita langsung main-main ke Harajuku aja yuk Ayo yuk nah, Pengen lihat seberapa rame dan sebanyak apa orang asing yang udah masuk ke Jepang sepatunya kenapa sayang? sepatu Hah? lagi, sendalnya kenapa sendal? Satu apa-apa. kaos kakinya buka kaos kakinya? ooooh ya. jadi jatuh. Uh, mau, mau bantu gitu udah rame sayang rame banget seperti dulu iya, sebelah kiri kanan banyak orang banyak orang, banyak sekali iya, <laughs> tapi dulu kan kayak gini sebelum corona kan? iya, udah udah lupa ya udah rame sekali, rame sekali. Hmm. bedanya tuh orang-orang pakai masker kalau dulu kan enggak iya. tapi dulu lebih rame lagi deh lebih-lebih lagi tuh oh, banyak yang muda-muda sayang iya. kamu masih muda enggak? aku masih muda kalian gak akan percaya edan-edan rame banget orangnya Buset. ini baru harajuku sayang tadi mah kita ke shrine iya ini nih nih ini baru harajuku guys Edan rame, guys! Rame, rame di depan yang paling rame. Ini orang, ini orang serem banget. Ini orang, ini orang sayang. Jadi serem loh, ini terlalu banyak orang. Oh my god, ini orang banyak banget dari sini. Omotesando, omotesando itu ini tempat. Department? Ya departemen store yang merek-merek mual kawasan elitnya orang Jepang kayak di Jakarta tuh menteng kali ya. Karena di sini toko-tokonya terlalu mewah guys, jadi kita pulang aja sayang ya, Tapi yang ini ya yang aku ngerasa beda itu orang-orang udah rame, banyak orang asing itu yang paling berbeda. Jadi pulang deh, soalnya takut nih. Yang dia ada di perut. Iya, makin malam makin rame sayang. Iya dong. Takutnya nanti di sini kalau orang sampai numpuk gitu ya, ketabrak orang atau nanti takutnya keseleo gitu jatuh atau gimana gitu kan repot ya. Demi keamanan kita juga, kita nggak usah di sini sampai malam sayang. Iya, harus cepat pulang Beneran? Kalau kalian nggak ngeliat itu orang di depan tuh, apa? Harus kurang oh. cepat langsung tidur, tidur. <laughs> ini orang agak ngaco jujur, tapi udahlah namanya bu Mil tuh harus cepet tidur supaya bayinya yang di dalam perut tuh makin sehat terus siap keluar dari perut ibunya oh. Ini yang dibilang karena cukup Dulu sini yang paling terkenal, yang pakaian banyak ciwi-ciwi Yang yang pokoknya seksi seksilah ya, lucu-lucu, imut-imut ya Iya, kostum-kostum gitu Disini nih Godain Digodain? Godain, lihat yeah, tuh Lagi digodain, guys Siapa yang ganteng gitu? Siapa Dia yang ganteng? Bilang. Aku yang ganteng lah Buse lagi digodain guys lagi. kayak gini nih, nih, godain doh. kalian kalau do. kalian kalau kesini jangan godain cewek ya. minta digodainnya sama cewek. satu kayak gitu dong kayak gini kayak gini rame rame kan? itu bocah itu S SMP ya. SMP ya. SMP. -SMP, ya? SMP tuh liat Iya. tapi emang umuran segitu yang ramenya di sini nih nih, rame di jalanan sini ya. kalau yang yang sebelah sana agak rame tuh lebih beda ya. Bisa, itu buat beda. high class soalnya. Toko-tokonya toko juga. Beda. Ya, anak-anak muda aja, bocah-bocah gitu, <laughs> bocah-bocah. <laughs> Kenapa ramai lagi, ramai lagi? Kenapa? Soalnya apa ya? Cewek itu kita kan orang idol itu. Oh, kita idol terus? Jadi ya cewek-cewek gitu. Sebenarnya dia ngapain sih? Jualan. Jualan ya? jualan ya. Kafe, kafe ah, ya. kayak yang ini loh, mermaid gitu loh. Iya kan? Oh, Kalian ya. cewek kan namanya mermaid, kalau beda, cowok beda. Beda ya? Iya, namanya. Cek ambil ya. Soalnya orangnya berti di belakang. Sebelum pulang ada request dari Bu Mil, katanya mau makan es krimnya IKEA baru kita pulang. Kalau nggak aku beliin dia enggak mau pulang. Puas kamu. Hi. Puas Pias. Ah Go Peees hmm. Hmm. Wah, enak Mantap Puas Puas lah Orang lagi ngidam Oi, hey. hmm. kamu puas? Puas lah Ada ngantri Orang oh, nah ini dinidang huh? antri lo, iya Iya beneran antri banget, soalnya murah. Es krim ini lebih murah dibandingkan yang di Indonesia. Karena ini cuma 50 Bitu. yen, ha? Kalau di Indonesia berapa? Ini es krim yang pakai gelas kalau nggak salah 7.000 apa berapa gitu. Hmm. Ini cuma 5.000. ribu, 5 ribu. Hmm. Hitungannya. 5 Karena cuma cuma 50 yen. <laughs> Makanya banyak orang. Pada guys, banyak percaya beneran. Tuh rame tapi enak loh warapan hmm? mulak kualitasnya bagus sayangnya nggak ada tempat duduk doang di sini iya hmm. tapi ada dong sofa nya hmm, janganlah orang gitu. lagi jualan kita nggak boleh ya sofa yang di belakang tuh Sof, ada sofa kosong kamu makin cantik lo sayang hmm? makin cantik kamu ya, oh gitu nah. kenapa tujian kamu apa hmm? gitu coba bagi yang krenyes-krenyes itu oh no. rakus kamu juga rakus ini kita kayak gini guys, banyak panda <laughs> ini kita berdiri loh guys, nih lihat <laughs> kita lagi berdiri sini lagi, nyantai gini ya beginilah ya kalau jalan-jalan sama Bu Mil di Harajuku, mungkin apa kebetulan atau apa, nggak tahu juga. Tapi uh, lebih baik kita nggak usah ke tempat yang terlalu ramai kayak ginilah. Soalnya takutnya nah, Bu Mil nih perut udah gede gini kita sembilan loh pulang sembilan ya, takutnya ntar ya kesenggol orang atau ke orang. didorong orang atau kepentok atau apalah gitu ya takutnya ya mm. jadi mendingan kita pulang cepet aja deh nggak usah nunggu sampai malam makin malam makin ramai guys udah selesai selesaikan es krimnya ya pulang kita gak ada oh. oke okay, situ so aja ya okay. video bu mil jalan-jalan di Harajuku. thanks for watching guys like and bye bye, bye, -bye.